informasikan dari, iya. desa, dari nah, ini, dari ini. Nah ditambah lagi kemarin juga kita disini, si Latin, kan kita di sini selektirkan juga ada pihak ketiga yang dipakai. Katanya ada Pak gitu ya? Itu uh, rekanan, biasa. rekanan biasa Rekanan biasa. Ibarat ya, kita belanja ke gitu. toko. Ya kalau otomatis pakai rekanan dia kan pakai CP punya, tapi kan tidak bisa masuk ke nah, dalam pengajuan sama. Tidak, tidak apa-apa bukan? Jadi itu toko biasa. Ya. Saya, saya beli membetok kok gitu. Iya. Nah, alamatnya di mana, Bu? Padadang. Saya kurang ini. Nah, yang kedua, bu, eh yang ketiga kita informasikan. Alasannya gypsum dipasang, gerse dipasang, sedangkan di Cuklak untuk gypsum. Itu alasannya apa, Bu? Di Cuklak gypsum. Gypsum. Oh di, di situ ada gitu ada tipsung semua gitu. Oh, gini Pak. Saya tidak berani merubah apapun tanpa ya. tadi apa ya, Itu sudah eh, sudah perintah dari itu. Ya, saya Hasil ingin tahu. tahu. Perintah itu selai suratnya mana? Eh uh, ada. Ya, boleh saya lihat. Eh uh, di arsipannya di sana. Ya, boleh di, di sana. Di arsipannya di Papeli, Pak. Boleh ditelapkan, Pak Pari? Oh, maaf, saya mungkin lagi ini juga ketar ini. Kan mungkin saya juga terbatas tapi, Iya, makanya saya tolong terbunuh Pak Kenapa tiga biar saya ada ada keterbukaannya. Kan oh. itu juga sudah membukakan. Jadi begini, Pak. Pak Pari juga itu atas instruksi dari provinsi juga. Jadi begini. Pertama, mereka belum membuatkan perencanaan di awal, gambar perencanaan